<cruise> Baby Bus Empat superhero hidup di desa Baby Bus Mereka adalah Kiki Miu Miu Hank Momo Pada suatu hari, raja-raja iblis tiba-tiba muncul dan ingin merusak desa Baby Bus Superhero-superhero yang pemberani menggunakan kekuatan supernya untuk melawan mereka dan untuk menjaga kedamaian desa Baby Bus. Hai, aku Superhero Kiki. Aku selalu siap untuk mengalahkan Raja-Raja Iblis. bip Talang Tolong, hantu itu ada di luar kastil langit. Bantu kami mengusirnya. superhero untuk menjadi kapten skuadmu. Baby Bus, skuad superhero segera berangkat. No way! Perhatian-perhatian, kamu telah memasuki alam Raja-Raja Iblis. Bersiaplah untuk bertempur. Baby Bus, energi terbang, terbang tinggi ke angkasa. Hai, ya, ya, bombola api. Zona Merah adalah tempat Raja Iblis menyerang, sapu untuk menghindar. Baby Buds, serangan elemen. Hai, ya, ya, bom bola api. Baby Buds, serangan elemen. Hai, ya, ya, serangan laser. Bud, serangan elemen. Haiya, serangan laser. Baby Bass, serangan elemen. Ah. Haiya, menghilang. Apakah kamu melihatku sekarang? Tidak, superhero dipukul oleh Raja Iblis. Pergi dan kumpulkan lebih banyak energi terbang untuk terus bertempur. Bat, serangan elemen. Oh tidak, superhiromu dipukul oleh Raja Iblis. Pergi dan kumpulkan lebih banyak energi terbang untuk terus bertempur. Superhero ini sudah kehabisan hati, pilih superhero lainnya untuk bertempur. Baby Bus Serangan kekuatan pikiran Hahaha Sekarang kamu telah merasakan kekuatanku Baby Bus Tembakan meriam Baby Bus Serangan alam Baby Bus dengan kekuatan pikiran